Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ustadz Khosidun Di pelajaran TIK Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Materi kita mengenai Microsoft Excel yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah mengenal mengenai Microsoft Excel, dan kali ini kita akan membahas mengenai mengoperasikan menu bar pada Microsoft Excel. Oke, sebelum ustadz lanjut. Sebelum memulai kegiatan, sebelum mulai aktivitas, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita pelajari yaitu mengoperasikan menu bar pada Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel-nya. Nah, di sini kemarin kita sudah mempelajari mengenai menu bar. Yang mana menu bar itu yaitu yang di atas ini. File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, dan Help. Oke, okay, karena dari semua menubar tersebut dari menubar ini banyak ribbonnya dan banyak yang harus kita pelajari untuk kali ini Ustadz mengambil yang utama-utama saja yang beberapa saja yang sering kita gunakan yang sering kita operasikan Oke yang pertama, kita mempelajari tentang font, yaitu ada pada menu bar home. Di mana, nah, di sini ini namanya menu ribbon. Font kelompokkan, dikelompokkan dalam font. Font itu adalah menu ribbon pada home yang. Mengoperasikan tentang atau berkaitan dengan tulisan, yaitu di sini ada jenis atau bentuk tulisan, di sini ada ukuran tulisan, di sini ada bentuknya, lebih detail lagi mau bentuk tebal, mau bentuk miring, kita atau bentuk yang ada garis bawahnya yaitu underline di font juga terdapat border semacam tabel gitu ya untuk memperjelas sisi luar dari sel ini sel ya namanya nah ini untuk memperjelas sisi luarnya bisa diberi border seperti ini tampilannya ya di dalam font juga terdapat yang bergambar seperti ember seperti ini nah gunanya untuk memberikan warna di dalam sel namanya fill color di sebelahnya ada A bergambar yang namanya font color ini biasanya digunakan untuk memberikan warna pada tulisan ya Oke, selanjutnya ada *alignment*. *Alignment* itu biasanya digunakan untuk paragraf atau kalimat. Ini untuk rata atas, rata tengah, rata bawah. Kalau ini rata samping kiri, rata samping, rata tengah, dan rata kanan. Ini digunakan untuk... Memodifikasi Kalimat Atau kata Bisa dijadikan Dari atas ke bawah Atau sebaliknya Yang ini digunakan untuk Menjorokkan Paragraf Atau kata Atau kalimat Ini menjorok ke kiri Dan ini lebih menjorok ke kanan Ya Terus selanjutnya yaitu word text itu digunakan untuk semacam meng-enter kalimat jika kalimat tersebut terlalu panjang saya contohkan ya kami kalau ini kan terlalu panjang satu selnya terlalu panjang nah dengan Word warprex ini warprex ini bisa dijadikan satu sel saja nah seperti ini otomatis akan jadi satu sel jadi terbaca semua kalau yang merger dan center digunakan untuk menggabungkan antar sel jika dibutuhkan misal kita butuh tiga sel untuk menggabungkannya seperti ini kita butuh misal kita butuh dua sel lagi nah caranya di Merger nah seperti ini untuk dirapikan kita bisa merapikan ke tengah lagi nah seperti ini ya Oke untuk selanjutnya di menu bar yang selanjutnya kita bisa mempelajari untuk yang selanjutnya kita ini bisa di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya atau kalian bisa mempelajarinya sendiri untuk menu yang berikutnya menu bar berikutnya yaitu insert di di menu bar insert ini kita bisa memasukkan data berupa gambar bisa gambar ini picture table bisa tempel atau tabel atau gambar online atau bisa juga berupa shape shape nah seperti ini bentuknya shape atau charts atau diagram seperti ini ya atau bisa memasukkan teks nah buat seperti yang dipelajari di waktu kelas 3 ada header footer, ada word art, ada tanda tangan dan ada objek yang lain. Bisa juga memasukkan gambar atau simbol, rumus matematika di sini. Nah itu untuk menu bar insert. Dan kalau kita sudah mendapatkan data atau sudah menyelesaikan data atau lembar kerja kita, kita bisa ke menu file untuk menyimpan data yang sudah kita selesaikan atau belum kita selesaikan untuk kita lanjutkan di lain waktu dengan cara save ini seperti ini Nah save tinggal kita pilih kalau kita punya drive personal drive bisa disimpan di personal drive atau kita bisa menyimpan di laptop atau komputer kita, di sini Kita langsung memilih Browse di laptop atau komputer kita Contoh ya Nah kita tinggal menamai Nama filenya yang kita akan simpan Apa? Misal Dataku Nah sini bisa kita simpan oke, kalau titik terlebar ini sudah berubah namanya berarti datanya atau file kita atau lembar kerja kita sudah tersimpan oke, terus bagaimana cara membukanya kita, misal ya kita hilangkan dulu, terus kita masuk ke Excel lagi bagaimana cara membukanya data kita kemarin ya, kalau secara otomatis Excel sudah menyediakan Excel yang baru dari 2017 sampai yang sekarang. Sudah menyiapkan kalau kita baru menutupnya atau baru mengerjakannya, otomatis kalau buka baru di sini akan muncul sendiri yang baru kita kerjakan. Nah, ini sudah ada. <tuh> ya. Lewat sini bisa atau kalau kita sudah terlanjur masuk kita bisa buka melalui ini tadi file lalu open tinggal kita cari di sini nah kita cari di sini langsung browse dicari namanya apa tadi dataku nah ini otomatis ada muncul klik tinggal open atau buka dia akan muncul data kita yang kemarin yang tadi ya oke okay. terus setelah save ada cara simpan yang lain format simpan yang lain yaitu save as bedanya apa Ustadz, dengan yang save kalau yang save yang save as ini gunanya adalah menyimpan data yang sama atau data yang lain dengan format yang berbeda contoh ya ini dataku ini kita kita simpan dengan. Nah kita simpan ulang. Misal kita buat satu dataku satu. Nah di Save As ini ada format format lain selain Microsoft Excel yang default. Nah ini ada banyak pilihannya yang makro yang binary yang Microsoft Excel 97 sampai 2003, atau cfs csv atau xml ini untuk yang database biasanya digunakan untuk database kalian masih belum sampai ke sana ya csv juga sana untuk database <tuh> atau ke pdf ya oke okay. Oke okay, sudah sampai di sini bisa dimengerti keterangannya Ustad. Nah, kalau sudah Ustad cukupkan untuk pengenalan pengoperasian menu bar karena masih banyak menu bar -nya. kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke okay, sampai di sini pelajaran kita kali ini pesan dari ustaz tetap jaga sholat lima waktunya mengaji di rumah taat patuh dan selalu membantu orang tua dan yang paling penting adalah tetap jaga kesehatannya jaga kesehat keluarga jaga kesehatan lingkungan sekitar Oke, okay, sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.